Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Fighting lion's shoes di kalian berada Jumbang, Bali. TV Hiliat TV akan memberikan jumpa terbaru dan selanjutnya. Ter TV tentunya TV Ayu Ting Ting terbaru Dan Ting bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, comment serta subscribe nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini Mimin akan memberitahukan nih. Diawali dengan yang segar-segar dan sejuk nih Terlihat di sini Bill Hill sedang memakai pakaian renang ya Dan di sini juga dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting Tempat yang indah Padma Bandung Dan terima kasih atas keramahannya Tulis Ayu Ting Ting di Instagram pribadinya Dan terlihat di sini pemandangannya memang sangat sejuk Indah dan juga masih asri, terlihat di sini ya. embun paginya begitu segar dan terlihat di sini. Bila kill sedang berenang nih, pagi nih khusus buat bilqis berenang. Sahabat pagi, Ayu ting-ting ceria sekali Bilkis hari ini ya berenang di Pademah Hotel Bandung dan juga kita di sini melihat nih keceriaan Ting tinting yang memakai baju merah dan berkacamata cantik sekali bukan dan di sini juga ada Ayah Ojak nih yang lagi olahraga pagi nih ya mengambil vitamin D nya wah luar biasa untuk keluarga ayu Ting kompak selalu dan terlihat dari kejauhan. Bilkis dan di sini ada ayu Ting yang lagi berjemur ya. Good morning. Wow selamat pagi untuk semuanya. Terlihat di sini mom Aiting sedang berdiri bersama Esa ya bang Esa. Dan di sini Bilkis senang banget nih mau berenang. Sepertinya itu adalah pemandian air panas, senang sekali dan sungguh sangat menyenangkan untuk ke Bilkis. Pokoknya, mendoakan sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting ya, yang masih berlibur nih di suasana Lebaran yang ketujuh ini ya. Mimin doakan sehat selalu dan semoga pekerjaannya dilancarkan dan tidak ada halangan satu apapun Semoga selalu sehat dan selalu diberkahi amin ya robbal amin Oke sahabat semua di sini Mimin akan memberikan gambaran ya kegiatan Ayu Ting, -Ting bersama keluarga hari ini di mana setelah di Hotel Fadema Bandung ini Ayu Ting Ting akan bergerak pergi dan check out nih Dan kembali beraktivitas seperti semula lagi Dan dari akun Instagram setarwati Mat pagi ibu semoga selalu sehat bahagia bersama keluarga tercinta tulis setarwati di akun instagramnya mengomentari status mom aiding ya yang membagikan kebahagiaannya bersama seluruh keluarga dan dimakan siang hari ini bilgis bersama keluarga semuanya sedang menikmati wow makanan apa ini ya enak banget nih sepertinya so cute kumerah rajak sedang menikmati seblak ceker ya di sini terlihat nih masih di Padma Hotel Bandung ya. Dan kebersamaan Ayu Ting di sini bersama Bilqis suka banget si Keriting di Padma Bandung terima kasih ya AA J Bintang sampai ketemu lagi di liburan nanti ya sepertinya memang akan check out ya dan di sini terlihat nih Ayu Ting memang begitu dari cantik. anies Monika tiga pagi Ayu yang cantik sehat selalu untuk Bilqis Humaira Raja, Shifat. Ayu Ting Ting, Mom Aiting, Ayah Ojak dan semuanya dan sini Mimin akan memperlihatkan nih ya Ayu Ting Ting sudah pindah lagi nih dari Padma Hotel Bandung sekarang sudah di Sheraton Bandung. Pindah lagi hari ini ya ke Hotel Sheraton Bandung. Wow terlihat banget di sini, cantik banget ya tempatnya. Bersih, indah dan juga asri. Oke okay, sahabat ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bahagia dengan liburannya Ayu Ting Ting di Seraton Bandung bagi sahabat semua jangan lupa ya like komen serta subscribe -nya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting sekali lagi selamat berlibur untuk Ayu Ting Ting dan semua keluarga yang hari ini pindah hotel nih di Seraton Batu oke sahabat selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh